menyiapkan undang-undang praktek kedokteran. Ya, ya. Coba cerita, Pak. Coba cerita. Nah, itu. Bersama DRG Yudi. Nah, ya, ya, ya. ya. Bisa jadi, cerita. Alhamdulillah, Pak, promotornya kan Prof. Sam Surijal SPB itu. Ya, ya, ya. Nah, wah, saya dekat sekali tuh. Beliau orang Tegal, ya, jadi ya. pintar mumpuni. Ya, itu loh ya. ya. Idola saya begitulah sebetulnya ya, itu. Ya, ya, ya. Mari, Pak. Satunya mengantar pasien Postpartum hmm. Jadi retensio placenta retensio Setelah keluar plantice. itu, darahnya tinggal Dua HP-nya itu Waduh Nah, hmm. itu kan ibu muda transmigran hmm. Masih punya anak kecil Jadi kesimpulan ya, ya. saya, ya sudahlah Entah bagaimana caranya, kalau transmigran kan bantu kantor dinas transmigrasi ya, ya, ya. Saya putuskan Malam itu berangkat Kebetulan mobilnya masih baru, Pak hmm. Tapi kejadiannya Yeah, Pas yeah. liwat tengah hutan jam dua pagi Mobilnya mogok-mogok itu oh. Wah itu wanus sekali pak itu Mengharukan sekali Kalau liwat wala kan tidak ada jembatan pak banjir hmm. Ditarik pakai tali rotan itu Orang-orang hmm. kampung itu hmm. Ayo batu dokter ini ada orang sakit ini Terus hmm. itu Jadi berangkatnya sore Sampainya jam 2 siang itu Waduh Iya selamat Tahu kerusakannya apa kira-kira Apa? sopir si juga bingung Apa? Jadi ada kabel keluar dari aki itu agak putus di dalamnya. Oh. <laughs> Mobil baru kok oh bokok, oh. tiada kabel itu. Saya ya, tanya ya, semua yeah. montirnya di mm. Mitsubishi bengkel apa. Mm. Ini pak ada kabel keluar dari aki itu udah artinya udah tidak bagus lah gitu kondisinya itu. Mm. Yeah, yeah, nah yeah. itu itu aja sih kerusakannya. Tapi kan tidak kira kalau di situ di kerah platina, di kerah busi, yeah, di yeah, karburator, yeah, yeah. wah sudah. Yeah, yeah ternyata di situ itu ya untung ke bengkelnya hmm. langsung isubisi jadi hmm. yang 300 dari ketahuan hmm. nah akhirnya selama rumah sakit ditransfusi selamat Pak dia oh, soka, ya, terus soka. saya komple, apa uh, klaim biayanya ke kantor dinas ya karena dia masih ditanggung terus bisa diganti Pak itu Ini gitu. hmm. nah, saya selesai <coughs> dan tahun 1987 Alhamdulillah saya dapat gelar teladan. Oh Dan itu masuk di masa tempo waktu itu. Oh ya Ya. Wah rupanya mertua saya baca. Aduh. Filosofis. Wah, bagaimana dapat tenang jadi. Jadi itu PKSO, Pak. Nepek anak sakuta. Ha, nek gitu. Oh iya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Iya, ya. Betul Kartono Muhammad di Kartono Muhammad. Jadi masih ada SK-nya dan itu memang dari Mas, Pak. Ada oh. nama saya dan ada depannya KB Mandiri gitu. -gitu. <tuh> ya, ya. Sekarang masih ada nah, pak. Di situ saya memperda, Ya? Masih ada itu. Di situ saya. Ah medali masih ada. Wo, oh, saya simpan pak. Mungkin tahun depan saya nanti bilang Mas Babang, ayo usulkan loh Mas, ini aku medali <tuh> emas loh ini. <tuh> Jadi ada beberapa kriteria itu uh, untuk medali emas itu. Jadi penelitian, Pengabdian, nah saya itu yang berantas masyarakat. Nah, saya mendalikan kontrasepsi dan sempat jadi instruktur susu KB waktu itu baru pertama kali. Nah, saya pak sempat memasang 700 orang itu, susuk KB itu. Ya, gitu. Nah, kemudian uh, itu semua saya diwawancara oleh majalah Tempo, itu Dan masuk tadi saya ceritakan, ya ya, ya, ya. ya, jadi mungkin ini ceritanya di KB Kabupaten Donggala. Ada 40 km ke depan, yeah. itu yang harus naik laut. Jadi oh. nah, satu hari ya biasa-biasa sih naik ke sana sama kepala dinas sama wakilnya. Saya dan ini ada lima orang sama juru mudinya itu, yeah, yeah, yeah. pada waktu kembali Pak di tengah laut. Itu apa namanya, bensinnya lambat diisi, oh. tahu kejadiannya, macet apa? Pak. Macet. Iya, jadi begitu diisi mungkin yang kesedotkan bensin kotor. Iya, iya, iya. Wadah sejamba itu, wah, ndak ada dayung, ndak ada ciduk, botol apa itu? Oh iya, waduh, itu pantai sudah jauh kampul-kampul. Wah, lah ini saya bilangin cerita baru ini. Bistalah baca kolhu, alohu ahad Waduh, kusuk, berdoanya kusuk banget, pak. Kusuk dalam hati, kayak tenang tapi kisahnya luar biasa itu. <laughs> Wah ini tanda-tanda mungkin yang kedua ini <laughs> dulu pesawat sekarang di laut ini. <laughs> Tapi kok di ya hidup gitu loh. Yeah. Aduh, ya sudahlah. Selamat dan berdiri di depan puskesmas itu. Hmm. Alhamdulillah itu. Yeah. Saya diminta membantu lomba desa. Waktu itu kan ada apa mungkin tahu ya di TV yeah. ya. Yeah. Yeah. Lomba desa itu. Nah, itu itu sempat tiga kali desa saya itu pak. Saya bantu itu bikin programnya sekolah macam tiga kali. Menang Nah, kemudian saya sempat juga jadi Bagaimana? Menang Perlombaannya menang atau? Ya, kalah? tiga kali Pak menang, tiga provinsi oh, itu ya. waduh menang, ya, tiga ya, provinsi ya. tiga kali nah, itu ditayangkan di TV itu Wah, ya, ya. Pak pacang, seneng banget itu Wah, luar biasa Pak dokter ini Ngobati orang, ngobati desa juga bisa kan? Salah satu muridnya Pak, anaknya transmigran gagal hmm. Saya suruh tinggal di rumah Oh Nah, terus lulus Saya pas ke Palu. Saya sekolahkan jadi perawat dia di sana. Hmm. Nah nasib baik, lulus jadi pegawai negeri. PNS ditaruh di puskesmas gitulah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Nah akhirnya setelah saya datang lagi di situ, dia dipanggil dokter si Budi itu bukan saya. <laughs> <laughs> lebih, lebih, lebih gagal yeah. Budi. <laughs> Dan dia nasib baik, waktu dia ditarik ke rumah sakit kabupaten, direkturnya masih saudara saya. Oh. Dia disekolahkan ke Bandung kak. Anu penata rongsen oh iya, iya, iya, ya, Nah, ya. sekarang dia sudah paling senior di rumah sakit, hmm. hidupnya sudah wah, ya berlebihan lah. gitu-gitu. iya, -gitu. iya. Jadi dia anaknya Transmigran dari NTB, oh NTB. Iya, iya, iya, Sukses ya, bapaknya ikut sukses lah. Gitu, iya, iya, iya. Sering pak, baru naik jembatan Anu tanpa jembatan dari sungai itu. Ya, ya. sampai atas mobil itu guling. Iya, Terus masuk ya. sungai. Enggak, sudah pas di atas gitu. Uh, yeah, yeah. Nah, oh, ya, ke itu. ya ke samping jalan gitu. Oh, jadi dia naik ke pinggiran, terus masuk selokan. Iya, iya, iya. untung tangan saya sempat saya tarik kejatuhan body mobil gitu. Uh, Blog yeah, yeah. gitu ya, jatuh miring lah ya, ah, yeah, miringnya yeah. cuma empat derajat gitu. Heem, ya, hmm. Nah, karena masih banyak lagi, Pak, sebetulnya itu. Nah, yeah, yeah. banyak sekali itu ketemu rusa sebesar sapi, betul, Pak. Oh iya, yeah. uh... biang udah wow oh, banyak sekali itu, itu biangnya itu gitu ketemu uh, apa namanya biawak sebesar paha manusia itu, hmm. wah, ketemu ikan anu sugiri seperti lele pak ada telinganya, hmm. sebesar paha laki-laki dewasa itu, hmm. waduh pak ular, laki. wah, situlah babirusa anoa gitu, waduh, pak. sudahlah itu anak kolong jadi tahu. Nah alhamdulillah pak. Jadi, ya ya, bagaimana Pak Wicak bisa kerja di BKKPN? Nah, ini Pak menjelang 4 tahun saya itu sudah anu ngalamin saya Pak di pinggir pantai hmm. itu. Iya iya. Mau ya. oh, apa? kan seharusnya sudah ya. ditarik biasanya. Iya ya. Apa kembali ke Puskesmas ke kota atau kemana? Saya tidak punya gambaran itu. Hmm. Ya Pak kembali ke Jakarta atau kemana? Hmm. Tapi yang jelas saya sudah niat nanti ada ceritanya pokoknya saya tidak mau sekolah spesialis lah gitu. Ya oh. tertarik saya waktu itu. Ya, ya. Nah akhirnya. Itulah mungkin nasib baik Pak. Jadi sore-sore itu ada mobil taksi berhenti di depan di depan Puskesmas, diwati yeah, yeah. Jalan Raya itu Jalan yeah. Kampung lah gitu. Mm. Dokter, ada di depan surat pribadi dari Palu. Wah, saya baca isinya apa? Dokter Wijak, kalau bersedia dipromosikan jadi Eselon 3 BKKBN Kabupaten. Waduh, awalnya luar biasa langsung ya keren. Oke. Jadi jadi kepala BKKBN? Iya. Oh. Tapi ya dimulai dari staf. Sebentar, terus eselon 4 dulu, Pak. Oh, eselon 4 dulu. Iya, eselon 4 terus promosi begitu. Karena saya kan belum pernah eselon 4 gitu ya. Di dipuspas kan eselon 4. Ya, jadi eselon 4 dulu, ya, jadi ya. kepala seksi. Ya, ya. Tapi sudah disiapkan untuk jadi eselon uh, 3 gitulah gitu ceritanya itu. Nah, hmm. jadi itu Uh, kisaran tahun 86 lah 85, 86 kira-kira hmm. awal gitu, ya jadi SK-nya dari Pak Haryono Siono hmm. itu juga orang yang saya kagumi gitu. yeah, yeah. Nah, jadi saya uh, di puskesmas tadi 6 tahun kemudian di BKKPN itu 6 tahun ya, jadi saya 10 tahun karena yang saya ganti itu Dokter Hadi Hartono mengambil studi kardiologi di Surabaya gitu waktu itu nah Nah, apa yang berkesan? Oh, ada, Pak. Jadi yang saya berkesan itu setiap bulan saya itu didatangi pengawas PLKB dari 17 kecamatan itu. Per bulan selama enam tahun, Pak. Jadi saya rapat koordinasi itu pernah 60 kali itu. Ditanya dokter Trihono waktu di uh, PSN Pak Wisak itu pernah enggak sih rapat koordinasi? Lah, <laughs> saya ini 60 kali loh, Pak. <laughs> Ketawa dia. <laughs> ya, jadi dengan kerjasama baik itu saya bisa ngatrol dari peserta yang 40 jadi 75 persen pak itu waktu itu dibantu bidan-bidan kota lah gitu dan desa yeah. itu. Nah yang kedua tadi kerjasama dengan PLKB yang kedua adalah pembina pramuka sekaligus lencana ini dan itu selalu dapat nomor pak setiap lembab-lembab provinsi itu dan nasional itu dari situ saya dapat eh, penghargaan lencana eh, Pancawarsa namanya 5 tahun dari Kwarnas itu, Wah ini Mas Bapak tahu persis itu apa eh pancawarsa panca tadi itu. Yang ketiga, saya itu perintis KB Mandiri waktu itu pertama Kota Palu itu. Jadi dapat juga jadi, proyek dari... Jadi kepala BKKBN nya mana itu Pak? Eh di, di, di Kota Palu. Oh di Kota Palunya. Eh, jadi satu gitu. Oh Kota Palu jadi satu itu ceritanya. Kalau oh. sekarang sudah dipisah, ya, jadi... Iya. Oh tadi di pelabuhan Tunggala jadi ya kota jadi satu waktu itu, ya situ saya anunya lah lebih optimisnya untuk uh, senang sedikit gitulah. Nah merintis kemajuan ini diantaranya dapat proyek dari ID ID 2507 itu anu apa namanya uh, proyeknya dunia kalau tidak salah itu. Nah saya kerjakan jadi bikin pos kb di di pasar di kampung nelayan, di pinggiran kota sampai di pusat pembelajaran itu. Di samping juga praktek mandiri di tempat-tempat praktek dokter dan bidan. Nah, ini Pak, luar biasanya ini alhamdulillah saya dapat medali emas Erwasito. Wah. Apa apa itu cerita coba? Medali emas itu, Pak. Iya, iya. Jadi oh. karena saya bisa mengelola program dan sebagainya itu diusulkan dapat medali emas Erwasito. Waktu itu kepalanya, anu, Dokter siapa namanya? Yang pertama dulu itu Ketua ID, ah lupa saya oh. yang sudah meninggal itu, yang Her ah, Herman terkenal Susilo, Herman Susilo, oh bukan bukan, yang terkenal banget itu, ya punya adik penulis masih hidup itu, ah, Oh, uh, Gudawan Muhammad, ah kakaknya, ya ya ya, ah siapa itu ya? si Muhammad, siapa dia ya, ya, Muhammad? <laughs> lupa lu. Iya. Pak Wicak terus ke Jakarta itu kemudian ke BKKBN pusat. Bisa ya, cerita, betul -betul. Pak? Bisa ya. cerita. Ya. Nah, gini, Pak. Saya ke dulu, ketemu saya 11 tahun ya, ya. di situ. Oh, 11 tahun nah, ya? Ya, oh. Di KAPI-nya 8 tahun gitu. Ya, ya, ya. ya jadi setahun di eh, kesehatan kerja, ya. 10 tahun di Biro Pegawai. Ya, ya. Setelah itu saya beralih ke BKKBN, ya, ya, ya. Jadi sebagai Kasbid Kesehatan Kerja itu saya setahun Nah, tapi sebelumnya, saya tuh di Jogja 2 tahun Pak, setengah tahun lah, ikut S2IKM. Ya, ya, ya. Nah, disitu ya, saya ya. ketemu Prof. Parmon Ahmad, bapaknya ya, Mas dokter ya. ya, ya, ya. Dr. dokter Ahmad, Dr. Her ya, ya. Susanto, ya, ya. terus Pak Hari Purnomo, Hari ya, ya. Kusnanto, wah ya. ya ketemu saudara lagi itu. Ya, tentu saja dokternya hanya saya, <laughs> dari 12 orang. <laughs> ya, kuliahnya lancar banget itu. <laughs> Ya, lancar sih, terus selesai, baru saya eh, sebelum itu, pak, saya ke Anu dulu, ke Bandung dulu, mau di Jakarta takut waktu itu, saya ke Bandung dulu setahun, oh. masuk di Kanwil Dekes, oh. Jawa Barat ya, nah itu saya mulai bisa beli rumah, nah saya mulai eh, merasa stabil baru saya, setahun saya pindah ke Jakarta pas mau ada DC otonomi nah, saya disarankan Terwijak lebih baik pindah deh. Anda kan di sini datang nanti repot untuk berkarir karena tidak jelas itu. Alhamdulillah saya bisa tarik ke Jakarta. Nah di sana saya masuk dulu ke dinas uh, apa, subdit kesehatan kerja sebagai kasubdit itu setahun karena waktu itu. Nah jadi sana saya itu mengerjakan uh, pekerja sektor informal yang besarnya 70% dari seluruh Indonesia nah di saya sempat membina pos UKK di eh, Gerabah Kasongan Jogja di Bantul itu. Iya iya iya ya. ya di situ itu banyak ya, ya. orang Jepang itu. Oh. Termasuk juga pos UKK untuk penyelam mutiara di NTT. Oh ya, ya, Wah, menarik Pak itu Pak. Juga pos UKK untuk sopir bus itu. Nah, jadi sekarang ini banyak celaka karena tidak di tidak ada pasukannya itu, oh, sekarang tidak kan ada, Pak. Anda sakit tidak? Mau ya, tidak ya. sakit apa? Gitu gitu, ya, ya, setelah ya. tidak itu, Sekali, ya, sepele, Pak. Tekanan darah tidak pernah diukur, gitu gitu. Ya, ya. Jadi, sebetulnya ini jalan keluarnya itu untuk menghindari preventifnya itu, gitu ya, ya, ya. Itu setelah. ya. Pasukannya ya, ya. nah, itu, sebetulnya, apa itu harus di... dokter? Itu, apa harus dokter itu? Ah, dokter supervisor, kan oh. tidak ada perawat lah. Ya, ya, ya. Yang kita siapkan checklistnya, ya, ya, ya. tinggal diisi. Kalau apa apa dia lapor gitu. Ya, ya, ya. Misalnya dia ada riwayat hipertensi atau tekanan tinggi, ya itu kan nggak boleh pak. Ya, ya, ya, atau ya. dia sakit mah, memakan pedas, gastritis kan enggak boleh nyupir itu. Nah, ya, ini ya. lolos nah, sudah. Seperti itu. Nah, yang lain adalah uh, sebentar pak, menyiapkan puskesmas untuk anu untuk pekerja. Nah, pusat pelayanan. Kesehatan kerja untuk sektor formal informal itu berhasil pak tiga tempat itu di Tangerang, di Bekasi sama di Bandung sampai sekarang sudah jalan dan bagus pak itu ya semuanya itu. Nah itu jadi itu yang kenal saya dan yang paling berkesan adalah eh, sempat ikut internasional kongres on occupational health Swedia Wah keren pak. <laughs> top di Netherlands, Holland. Wah, sedang yeah, yeah, yeah. itu, waduh. Jadi di situ, Pak, saya terharu sekali hmm. kita kan, maaf ya, kan dijajah Belanda sekian lama. Yeah, yeah. Jadi orang tua saya kan lewat pendidikan zaman kolonial, bisa bahasa Belanda, tapi nggak sampai ke Belanda. Nah, saya tuh bisa cerita yang dia ceritakan itu yeah, yeah, yeah, Lewat yeah. toko-komiknya Hans Andersen. Oh, ya, Terus ada danau besar, tengah kota, ada replika kapal VOC. Terus lihat apa namanya kanal-kanal itu rumah-rumah ya, ya, ya. di atas sungai-sungai gitu pak wah ya, itu terus ya, ya. Terusnya seterusnya lah jadi bapak saya sampai terharu wah yes ya oleh aku musuh lontoh musuh seneng delok aduh satu hal pak waktu saya lihat kota lama Semarang itu ada duplikatnya di sana pak Oh kota Semarang itu ya, ya, ya. persis pak itu oh. ini saya pikirkan developernya sama ini musuh oh iya pak dengar itu wah lah, kok podo orang Semarang itu wah itu mesti pemborongnya podo ini <laughs> ya jadi nah, di sana ya itulah pak saya pertama kali yang saya impikan itu saya datang ke satu negara yang maju karena di sana itu ada pomennya eh, apa namanya negara di atas ribu danau itu nah, itu ya itu jadi kalau tidak salah uh, apa ya? on jual 1000. Jadi uh, ada permata di atas 1000 danau, gitu. Hmm. Ya. Yeah. One diamond on the, uh, apa ya? 1000 jual satu apa gitulah pokoknya yeah. gitu. Jadi ada sesuatu yang indah di atas 1000 danau. Karena banyak danau, Pak di sana itu, Pak. Dimana? Di mana? Di Swedia itu. Oh, Swedia. Saya belum yeah, pernah ke Swedia. Nah, yes. jadi dari Amsterdam saya ke Swedia di sana 3 hari itu. Hmm wah itulah dia itu ya, baru lihat yang namanya uh, apa namanya on time itu loh hmm. jadi kita mau naik uh, api misalnya yeah, yeah. tulisannya jam 11.03 hmm. jam 11 pak belum nanti jam 11 kurang 3 menit dari jauh kelihatan itu set gitu wah itu luar biasa itu jadi betul-betul uh, sampai menitnya cocok gitu di sana itu ya, enggak yeah, yeah, yeah. ada ngaret 1 menit pun gitu yeah, yeah, yeah. oke okay, ya nah itu pak terus itu saya ingat dulu sama jenengan ketemu di pusdiklat apa coba apa nyiapkan ujian pegawai <laughs> mungkin ada sudah lupa ya? Ya, ya, ya saya ingat mobilnya rak mobilnya biru deh, itu yang suzuki itu atau isuzu ya, ya. itu <laughs> dari... <laughs> jadi ada itu saya lihat selalu buka eh, kap mobil belakang mengeluarkan suatu olahraga benar dong ini yang dilakuinya Ya, jadi kenangan saya pertama terus rapat untuk menyiapkan seleksi pegawai baru dan saya disuruh bikin soal-soal manajemennya gitu. ya kemudian yang berkesan juga Pak selama di Ropek itu, jadi menyelesaikan masalah pegawai yang sakit, bisa sampai 2 tahun tidak sembuh ada yang hilang dalam tugas Pak, ada itu dokter spesialis baru naik uh, speedboat di Kalimantan, nabrak bolok terus hilang, ada, dan seterusnya lah. juga yang indisipliner itu jadi ada 300 pegawai perawat itu pak yang sering bolos Jakarta itu jadi, jadi makan gaji buta itu nah itu kan mana gitu loh jadi ada yang sudah ngajukan tidak diproses, kita selamat tetapi yang terus indisipliner ya sudah kita mengundang badan kepegawaian tadi, dirapatkan ya sudah yang memang tidak aktif lewat 6 bulan, setahun ya sudah terpaksa diberhentikan wah pak, ada yang tidak terima pak, ngamuk itu orang itu di kantor itu, perempuan lagi, dari medan lagi waduh, heboh sekali pak sampai dia tidak tahu gimana lari ke polisi, polisnya datang dikira dia diganggu gitulah lahir ya, ya. <laughs> ya seperti itu penanganannya. Nah, tapi beres akhirnya, beres yang beres, tadi. semuanya bisa beres termasuk juga memberikan penghargaan saat kalian sana, karya Satya itu mm. yang 10, 20, 30. Baik mm. nah, itu, Pak, saya kerjakan semua itu. Nah, saya ada kenangan satu. Saya kan juga jaga gudang arsip itu. Iya, iya, iya. Nah, itu ada teman kita, dokter gigi yang dokter, yang mungkin tahu Anda waktu itu. Jadi, dia mau pensiun, ditolak, oh. Pak. Karena oh. tidak punya SK pertama. Oh, tidak punya SK-nya itu, dia itu. Jadi, wah, udah, you marah sekali mati. Sudah gini aja dok Ikut saya ke gudang Insya Allah masih ada berkas ada kita cari nanti Langsung pak Saya kan penguasa itu waktu itu, yeah, ya. itu. Yeah, yeah. Dicari ada pak Ketemu masih utuh itu pak Oh. Amplopnya yang tujuh amplop itu Oh. Nah. Dia nggak terima gitu Gak terima dari awal itu oh. Saya balik nanya oh. kamu kok bisa naik pangkat ini <laughs> Ketawa dia <laughs> Ayo bayar ya <laughs> Jadi ketemu pak Asri hmm. tujuh itu pak hmm. untuk ke BKN terus ke kas negara oh. itu ada semua masih utuh itu bu ini saya serahkan paket tanda terima ibu belum sempat ambil ini nah itu ya mungkin dia cuma terima fotokopinya mungkinlah gitu butuh hmm. ya, ya, apa ya. itu ya, wah ya. itu pak disitu dia terima kasih sekali itu hmm. sebagai penjaga gudang pak Kadang-kadang saya di telepon Mustiko atau ya, kepala biro ya. Ya, ya. Pak Wicak ini Pak Burantin meninggal tolong siapkan CV-nya wah sudah saya apal itu sini buka alamat sekian tulis cerita kirim kan untuk dibaca kan itu pak itu iya jadi usai sampai orang meninggal pak waktu itu pejabat meninggal selalu menghubungi saya itu iya saya carikan berkas dan ambillah ada gitu ya kemudian yang lain adalah ini pak paling fenomenal ini juga ini dapat warisan dari Pak Gunawan. Ini apa coba? Apa Health Project Five? Oh ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, adalah ya, ya, undang, undang praktek dokteran. ya, yeah, ya, yeah. coba ya, ya, coba. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Prof. Sam Surijal SPB itu ya, ya, ya. Nah, Wah, saya dekat sekali tuh Beliau orang Tegal, ya, ya. jadi pinter, mumpuni Ya, itulah ya, ya. ya itu loh ya, idola saya begitulah Iya, itu Mari Pak Uca, kita susun Jadi dia banyak cerita itu hmm. Kenapa harus disusun Kita menyontoh seperti negara Sri, Sri Lanka saja, tahun 1917 sudah punya Kita sampai sekarang nggak punya gitu, Itu rata-rata yang bekas jajan Inggris sudah punya semua Singapura punya, Malaysia punya hmm. Ya itu kan ceritanya pak dengan saya saya terusin lagi ini supaya ingat lagi jadi itu pak nah itu disusun tiga tahun berganti dirjen ganti pola itu harusnya nah, nempel sini nempel ke sana oh di bawah ini saja oke okay. terus di bawah dpr oke okay. langsung di bawah presiden oke okay. wah itu akhirnya kita mengundang hampir semua ahli-ahli uh, hukum pak hmm. profesor Fendi Lotulung, Profesor Har Krisutih, Har Krisnowo, Wah, ngundang Persaudaraan avokat seluruh Indonesia, Waduh hmm. Pak, itu yang anda berangkat itu saya teruskan semua itu. Iya yeah, iya yeah, iya yeah. baguslah. Ya. Nah setelah tiga tahun itu paling berkesan Pak rapat yeah. di Cisarua itu, hmm, hmm. mulai jam 9 pagi, hmm, hmm. besoknya selesai jam pagi esoknya Pak, wow. itu rapat sampai begitu. Iya, hmm. yang hadir itu. Pak Faiz Biro Hukum. Ya, ya. Kemudian dari ID. Ya, nah, ya. pengurus iya. Yang kemarin sempat anu, jadi direktur BPJS itu. Nah, itu. Ya, dia kan terus sekretaris ID, Pak. Iya, iya, iya. Eh, ya, uh, Dr. Kami tapi Idris. Kami Idris, Idris. itu. Iya, iya. Ya. itu, Pak. Saya rapat lama ya itu. Hampir pingsan, Pak, gua saya. Jalan sudah melek merem kayak waduh mati gua gua. Utung terus ditutup itu. Wah itu saya kagum sama Prof Sam Surical ya, sudah ya, tua ya. Pak tapi stabil ya Pak melek terus sih. Ya. Dan bahkan gue ini, mulai aku rasa spesialis. Jago <laughs> melek <Malaik> terus. Bener duitnya oke, gua apa Ya jadi. Tapi maaf Pak Pak Pak Wisak maaf di saya potong sebentar. Uh, waktu itu sudah dideteksi belum kalau itu bisa menimbulkan apa kon? konflik interest, kepentingan, bahwa itu nanti bisa oh. akan pergi kan orang yang atau apa-apa gitu-gitu. Ya, jadi kalau pesannya Prof. Suryjah hmm. itu untuk melindungi keduanya. Ya dokter, ya pasien itu, supaya jelas yeah. lah. Yeah, yeah, nah yeah. nanti pengadilannya pengadilan profesi, yeah, atau yeah. pengadilan umum, ad hoc itu, yeah, nah, yeah, seperti yeah. itu. Nah tapi kita kan tidak menggunakan pengadilan profesi. Yeah, yeah, yeah. Jadi di pengadilan umum, Nah, tapi nanti hakimnya yang khusus yang menguasai begitu ceritanya itu iya, iya, iya. nah ini akhirnya setelah di DPR juga tiga tahun nah ini blessing in disguise Bu Presiden Megawati turun semua yang rancangan itu saya tanda tangan saja <laughs> undang-undang penerimaan anak tentang BPJS tentang apa namanya paradok itu Iya iya. Jadi tiga ya. Pak lolos semua itu. Nah gitu. Iya, iya. Ya. ya. ya. <coughs> di sini Pak, alhamdulillah selama di Biro itu. Saya sebentar ya. Ya, saya akhirnya untuk mempersiapkan produk itu dan PPJ, saya sempat dikirim saran roban ke Thailand. Hmm. Ya, tahun 2000, ke Malaysia tahun 2005, ke India kira-kira 2007 2008 itu. Hmm. Di samping juga suatu hari dipanggil Pak Muarzo. Iya, iya. Cepat bagi Pak Muharso. Nah, katanya mau ada tugas ini. Tugas mana, luar negeri sepertinya. Waduh! Berbunga-bunga saya Pak Gun. Wah, gini Amerika <tik> kayak Pak Gun ini. <tik> Atau gini, nah, bisa, mau pergi anu, mau tugas keluar negeri. Mau Pak, belum sudah dijawab. Saya pikir mau ke mana gitu ya. Yeah. mana, TKHI. <tik> <tik> <tik> mengawal, tapi yang spesifik Pak, itu mengawal Haji Plus, rombongan Oh Manta, mantan menteri mantan yeah, jenderal yeah. gubernur itu pak itu wah kamu saya spesifik itu jadi um, alhamdulillah malah dikasih uang 700 ratus dolar waktu itu loh uang yeah, sakunya yeah. bayangin itu wes yeah, surabaya kayak 700 dolar yang ono mau coba bayar yeah, yeah, dolar um, yeah. okay. wah ya sudah lah gitu ceritanya itu jadi alhamdulillah uh, berakhir dengan bahagia semua